Pelajar di Cirebon Jawa Barat kini telah diamankan oleh polsek Weru. Aksi tawuran di Kabupaten Cirebon kini mahasiswa puluhan ini diamankan oleh polsek Weru dan akan diberikan sanksi dan bimbingan dan juga kedua orang tuanya akan dipanggil untuk mengambil anaknya satu persatu dan diberi Peringatan oleh pihak kepolisian agar anaknya ini tidak mengulangi lagi tindakan tawuran yang akan merugikan orang lain. Kejadian ini pada siang hari dan berhasil diamankan oleh Polsekuru. Atas insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka namun sangat meresahkan bagi masyarakat. Demikian kabar kabarin melaporkan.